di Kediri Wonderful Indonesia sekarang saya berada di petilasannya Dewi Sekartaji siapa sih Dewi Sekartaji Mari ikuti saya Dewi Sekartaji dilahirkan di Kerajaan Kediri Jawa Timur Beliau adalah seorang putri dari Raja Kediri yang bernama Prabu Lembu Amiluhur. Bernama asli Putri Galuh Chandra Kirana, Dewi Sekartaji memiliki wajah yang cantik jelita, bahkan tiada tanding di zamannya. Kata petilasan berasal dari kata telas. Istilah ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya bekas di area sekitar petilasan Dewi Sekartaji masih terdapat banyak potongan batu bata kuno yang mengindikasikan bahwa tempat ini adalah dulunya bukan tempat yang biasa melainkan tempat yang istimewa Melalui warga setempat dikatakan bahwa di zaman dahulu tempat petilasan Dewi Sekartaji hanya berupa tanah gundukan dan pepohonan yang amat besar Namun sekarang petilasan Dewi Sekartaji sudah dipugar sedemikian rupa menjadi bangunan yang cukup indah, rindang, nyaman dengan pepohonan yang cukup besar Bila Anda penasaran ingin mengunjungi Petilasan Dewi Sekartaji, Anda dapat melalui akses jalan di pabrik gula pesantren ke arah Kecamatan Wates kurang lebih sekitar 4 km. Kemudian berbelok ke arah utara sekitar 500 m. Sampailah di Desa Janti, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju ke Petilasan Dewi Sekartaji. put